Nah, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tempat. Bagaimana dengan menurut Anda? Materi diskusi, bisa? Bisa, jadi jelas. Melalui diskusi tentang. Ya. Entah apa nih? menampakan alam ya. siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. mengidentifikasi ya. Nggak kuat ya? Identifikasi <SILENCIO> Tidak Sini ya. Masalah lingkungan. Salah satu contoh? Masalah lingkungan? Iya, <SILENCIO> masalah masalah Banjir. Banjir. Banjir. Bukan udah masalah masalah keseimbangan gue, contohnya Pak minta di di, di kami uh, semacam itu adalah gambaran suatu kegiatan VWM dengan materinya semacam itu dan kesana semacam ada kalimatnya atau pertanyaan kaitan dengan itu sebagai tolok ukur untuk pencapaian itu yang tadi dijelasan ke Pak Yusuf Pak, kak. Jadi minta ini kan gambaran kegiatan PBM. Eh, Bapak, boleh minta dijelaskan bahwa materi ini PBM-nya kalau melalui pengamatan semacam begini prosesnya, Dan kesannya langsung kepada eh, materi evaluasinya, itu. Jadi sudah tergambar di sana itu kan tujuannya di sana, maka harus pakai pertanyaan begini misalnya, itu yang mudah pak? Deh, saya akan menjawab menurut pendapat saya, walaupun ini tadinya cuma copy paste saja, iya, apa? Pada mudahan ini bisa memperjelas Boleh. tentang tujuan yang kedua, jadi mengidentifikasi di sana siswa dapat uh, menyebutkan terus, apa saja yang terdapat di suatu lingkungan atau di suatu tempat sehingga terjadi keseimbangan. Contoh misalnya di sawah. Bagaimana supaya uh, di sawah tersebut uh, menjadi seimbang? Kehidupan di sawah seimbang. Nanti anak kan dibawa ke sawah misalnya, Pak. Nah, anak melihat di sana di sawah itu ada apa? Ada diantaranya. Di satu rumput padi saja itu beraneka uh, macam kehidupan. Ada misalnya di antaranya ya padi itu sendiri. Kemudian ada barusan di situ ada yang berupa tamat, ya pas, tamat, Tapi di situ juga ada mungkin saja, ada uh, belalang, tapi di situ ada kata. Nah sehingga kita tanamkan sikap kepada siswa agar mempunyai sikap. Untuk menjaga lingkungan supaya tidak rusak, maka kita tidak boleh membunuh katak, ya, karena katak bermanfaat bagi manusia. Jadi antaranya penanaman sikap kepada siswa agar menyayangi uh, semua makhluk hidup. Mungkin seperti itu, tapi, tapi ini saya juga punya baru, ya. baru berpikir saya akan sekarang. Paham, Pak, karena memang tuntutan tagihan tipe Ahmad itu ada kegiatan hari ini, ada, ada semacam kegiatan di lingkungan kan ya? Begitu, jangan lupa apa daya kering. Jangan lupa apa, Pak? Ahmad, Pak bahasa bahasa bahasa bahasa. Oh iya, kebingungan <tuk> tapi jangan ya? <tuk> Kan. <tuh rupanya. <tuh rupanya, <tuh rupanya, Artinya, supaya ada kegiatan um, yang ya, ya, ya. kalau di buku itu hanya memperlihatkan satu rumpun pagi saja hmm, ya. tapi alangkah ya, gitu. baiknya kalau kita bawa ke sawah gitu. itu, itu, itu, itu yang bisa kamu sebagai sumber narasumber di tadi itu dari yang belum seperti apa pertanyaan Evaluasi terhadap siswa untuk menunjukkan bahwa tujuan yang terencaknya untuk oh, mengidentifikasinya pak, yeah. ya mengidentifikasi di suatu lingkungan tersebut keseimbangannya ada apa di situ yeah. anak bisa menunjukkan oh ini ada pohon pagi, ada yeah, kata, bukan, bukan, bukan. bukan pertanyaan dari tes formatif, oh tes formatifnya, yeah. pulangan anak, yeah. Yeah. Yeah. sebutkan makhluk hidup makhluk. yang ada di sekitar serumpun padi misalnya bisa sebut yeah. Yeah. Bisa sebut tiga ya bisa, bisa ya. tiga makhluk hidup ya. Yang asal ya tiga macam Atau ya. mungkin itu. apa yang terjadi jika komunitas katak ini musnah. nah Mungkin bisa ya? Bisa. Artinya terjadi kan ketidakseimbangan. Iya, yeah. iya. Yeah. So, ya. Yeah. Maka apa yang akan terjadi? baru ini akan terukur jadi kesiwa bisa menyampaikan bisa ya. tercapai ini gitu ya? ya oke lanjut kau nomor tiga melalui diskusi pemecahan masalah siswa mampu melakukan identifikasi masalah di sekitar lingkungan sama tidak pak kita sebelum lebih uh, melebar kita sering muncul kata-kata identifikasi sering itu muncul yeah. tapi kita secara arti, arti kamusnya apa lagi? Gitu. kayaknya <tik> juga gitu, ada dulu <tik> lagi. betul betul. <tik> supaya suka tapi kita mengerti. betul yeah. okay. Okay. betul. saya suka gini kalau lihat lihat ada PP. itu sering di di kurikulum di klsk dan juga sekarang. nggak ada. identifikasi itu selalu. tapi sebetulnya definisi anak itu. Ini istilahnya Bapak. Tapi ada satu ciri ya. Itu khas ciri itu. Sama mungkin sama mungkin dengan ciri identitas ya. ya. dan kita ya. itu. Dan yang, yang. lebih kompetitif apa coba? Yang sudah Pak. Mengidentifikasi paling menjadi apa? Ciri-ciri dari asal tumbuhan, berarti dari ciri-ciri tumbuhan -ciri orang dari yang dari binatang. Kemudian identifikasi binatang, tapi kan? mencari ciri-ciri binatang itu, kalau misalkan buku-buku, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa seperti itu? Iya, ya. ingin ada semua kita peserta buku orang di sini, paham tentang Ida. Kita Ida. muncul identifikasi. Anak mau jadi presiden, Hei, Pak, lihat ciri-cirinya. terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, Warnanya putih Tutupnya berwarna biru. bulan. Itu kan. ciri Nah, sekarang dari kesana, identifikasi masalah keseimbangan. Berarti ciri-ciri dari masalah atau soal itu Kalau keseimbangan mungkin begini, Pak. Misalnya kalau kita membawa anak ke sebuah tempat, kalau di katakan disini lebih ke sawah, tidak apa yang anak akan lihat di sawah, mungkin ada tanaman hiasi, ada ular, ada tikus, ada ular. Untuk keseimbangannya, kalau umpamanya ular, anak dibunuh, umpamanya. Pastinya ada ular, semacam kera-kera, kera-me, istilahnya. Nah, seperti itu, nah apa yang akan terjadi bisa dipertanyakan kepada Kalau semua ular ya, dibunuh, ya. apa yang akan terjadi terhadap tanaman padi kita? Ya. Mungkin eh, pemikiran anak tidak akan simpang, pasti padi nah. yang akan dirusak, Mungkin bisa seperti nah. itu. saja, Pak. Nah, jadi larinya ke makanan. Iya. Ya. Gitu. Ya. salah satunya tidak ada, ya. akan terjadi ketidakseimbangan ya. dan akan rusak tanaman jadi ya, tadi pertanyaannya, Pak, tadi dan ya, selain bisa menyembunyikan, tadi terbagi komunitas hewan yang ada di sekitar paling itu. Jadi, bagaimana kalau salah satu ini tidak Nah, itu, Pak, tadi identifikasi cukup ya di ya. Lalu, nomor tiga ini sama dengan dua, ya? Bagaimana kalau di luar pusatnya? Pak? Yang, ya, ya, ya, sama. sama. Nah, berarti <laughs> kan melalui pengamatan, coba. Siswa mampu mengidentifikasi, mengidentifikasikan. Baca dengan salah pak. Ya. Karakteristik dataran tinggi, dataran dan partai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kata kuncinya. Mengidentifikasi karakteristik data tinggi dan rendah. Ciri-ciri Ciri-ciri dari dataran tinggi seperti apa? Lo apa lagi? Bagian yang mengidentifikasinya, mengidentifikasi karakteristiknya seperti apa? Mau yang buat tamu yang buka, atau menjelaskan? Mulai sumbernya. Mulai kualitas, bagaimana sesuatu menjelaskan Terus? karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Jadi kata identifikasinya jadi eh, kalau bisa diusahakan dengan sejumlah perbuatan belajarnya itu disatukan. Di mana? Di situ bisa menyebutkan karakteristik dataran tinggi, yeah. yeah. dataran rendah, dan pantai atau menjelaskan. menjelaskan. Nah, di situlah pentingnya kata-kata pelaksanaan di sini, ya. Jadi, kata pelaksanaannya ada yang masuk ke ranah c 1 C2, yang saya berarti mereka tidak. Dan di bahan ini, kalau misalnya kita nomor 3 masih melalui pelaksanaan, kita juga untuk masuk ke c 3 oleh ranah ke Kalau yang di edukasi, tidak masuk ke mana? C2, C4. Lebih sulit kan? Nah, itu masuk ke CS3. Uh, bisa apa ditunjukkan kan? Ini tadi kan stressing mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, ada kan, ada apa, ada. ada, ada. Nah, ini ini, ini hampir habis satu, dua, tiga, empat, Sedangkan kita itu tadi ada tiga fokus pembelajaran, ya, bahasa Indonesia. Untuk nomor satu, condong ke berkaitan semuanya Angka lima hoyong Indonesia gitu bis nah, bis even, orang ada yang kecua, ada kita kangen, uh, Buat, nomor, oh, nomor, muitos, itu, nomor satu, satu xianya, ya, itu nomor bahasa ya. saya ingatkan pak kita kan di, di berhasil, kita oh. itu jadi harus jadi oh, nomor satu masuknya kan mengamati Ya, berdua masih eh, Diskusi maksudnya kemana? Kemenanya. Ya. Terus nomor tiga pengamatan lagi. Berkongan, mengasosiasikan maksudnya di mana? mana? Lalu yang kelima menyimpulkan. Di hmm. mana? empat Mana dipikirkan? Busos. Nanti akan dihubungi mau wawancara itu Pak, mau wawancara ya. dari sumber, menanya ya. asosiasi, ya, asosiasi, komunikasi Iya bisa ya. Menanya. Kalau nomor 4 bisa jadi asosiasi menyajikan informasi. Kalau tadi wawancara itu hanya menanya, bukan mengkomunikasikan. Menanya itu. Kalau mau komunikasikan, berarti menyampaikan apa yang dia miliki, mengkomunikasikan. Nah, Ultrakol, Kalau diwacananya, mengkomunikasikan apa yang dilaporkan. Yang dia miliki dia laporkan itu nggak tepatnya di poin 4 menyajikan informasi. Jadi apa yang dia agali, dia miliki dia sajikan di malam setengah ke itu malam. Jumlahnya satu pengamatan keluar nah, diskusi, nomor tiga pengamatan Di situ lebih. Ya, menjelaskan. Menjelaskan. Menjelaskan. Menjelaskan. menjelaskan karakter identifikasinya dia menjelaskan halo di nomor tiga kata melalui pengamatan gambar siswa mampu menjelaskan karakteristik menjelaskan. menjelaskan ya menjelaskan penting yang antara kedua ini tinggi yang ada di tinggi Sumber alamnya bagi kesehatan, Oke, nomor tiga, cukup sampai menjelaskan karakteristik datang bibir, dadang, hantai nah. sudah sih baru di nomor lima, di nomor empat di nomor... melalui apa itu? coba tidak mengamati gambar lagi coba melalui metode apa untuk bibir nomor lopat? sia-sia anak mampu mendajikan informasi hasil investigasi. Dan matematika. Coba pikirkan. Etadanya. Eh, ada kelompok akan diskusi. Coba ini tadi di mana? Ke bawah. Ada ada apa? Pak. Eh memangnya eh itu tinggal Tadi berarti menyimpulkan atau mengasosiasikan bagi semua ya. Cuma yang paling Pak berada berbasis penemuan atau yang kiri ya melalui karya wisata kan karya wisata ya yes. dapat menyajikan informasi hasil dan. melalui wisata kan kita bahwa ke pesawat oh, oh, itu merasakan ya. bagaimana udaranya apa yang ada di situ ya. Ya. Untuk gunung kan itu untuk analisis ya. Gunung itu bagaimana oh sejuk kan? ya. bisa dirasakan di karya wisata yang Tapi apa? Ya. Tepatnya? Karya besar, yang lagi cakupannya yang lebih dan Terus Iya kalau Tapi aja, melalui re-learning ya Nah, Clarisse. observasi observasi ya, ja, melalui observasi observasi observasi observasi observasi observasi sudah cukup tiga mata mata pelajaran. Mari pikirkan, Kira-kira empat juga cukup untuk tiga mata pelajaran. Cukup. Oh jabatannya Pak. Ya, Nah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya. Dari 4 tujuan belajar ini harus sudah terbayang berapa item soal ya. untuk menguji ketercapaian tujuan dan batasan-batasan Itu dengan Baik, selamat nah, ya, kan untuk menyampaikan Mengasosiasikan pada nah, pada yang hanya oh, sampai 4 kalau menyangkutan ada lagi yang Nah, karena tuntutan juga untuk menyajikan karena dia yang dia. Nomor 5 harus tuntutan bisa pakai dua dua maksud ininya melakukan observasi lingkungan siswa mau mengajarkan dan menyimpulkan bisa observasi satu boleh yang terlibat boleh tapi menyimpulkan kalau orang cinta Jika ya, mau apa? maksudnya dari pembuatan pelajaran yang terbuat seperti apa? Ya. ya. Menurut um, ya, memang ini kadang-kadang masih identifikasi dilatih sih, tetapi nanti. Mungkin kadang-kadang bina juga bina juga enak. Tapi respect karena guru tahu kerjaannya gitunya. Sedangkan minimal, minimal. Kau tidak mau bukti? Kau tidak tidak nah kalau jadi yang ya. Untuk menyajikan di situ kan nanti kita tuntutannya di sini sudah bukan tes tulis lagi tulisan. Bagaimana apakah siswa mampu menjelaskan hasilnya situ, mengasosiasikan tadi ya eh, apa pengalamannya? kepada orang lain. Berarti itu kan menyajikan. Menyajikan, memutarakan bahwa di lingkungan sawah itu ternyata ada umat ini disampaikan kepada orang lain. Berarti itu menyajikan. Menyajikan nah, pelakonan itu Itu termasuk, itu, itu termasuk oh, menjelak penjelasan ya? Iya, penjelasan iya. bisa. Ya, menyajikan. Okay, oh, penyajikan. Penyajikan. Eh, nomor empat, daya nomor empat. Kali lebih lebih spesifik, lebih efektif ya. Ketika sampai pantai saja, nah hal lima bagus masih melalui serba-seribuan itu siswa mampu menjelaskan tentang manfaat sumber daya alam baginya jadi tetap kelihatan menerima ông Spachin ya. Ya. Itu menyembuhkan sementara. Dan ini dan keratif menyesuaikan dan juga menjelaskan itu input di dalamnya Secara implisit dia sudah menyimpulkan. Ya, itu, ada ada ada jadi tidak ada kegiatan khusus melainkan kesimpulan nanti di akhir pembelajaran bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan kebunyataan yang dimiliki oleh siswa adalah kemampuan menyajikan menjelaskan demikasi, dan identifikasi dan buat pertanyaan di dalam itu sudah ada kemampuan untuk menyimpulkan jadi kita akan dikaitkan melihat melalui, masih melalui observasi iya. siswa mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat manfaat nah, ini, ini, untuk mengujinya selain tinggal bertanya apa mantan ya apa kita observasi ini dari observasi Nomor Maka, berarti nomor, gitu. nomor 3 harusnya sudah langsung masuk observasi lingkungan nggak pakai gambar lagi ya okay. karena gambar sudah ada di atas ya kan okay. pengamatan gambar nomor 3 langsungnya melalui observasi lingkungan jelaskan karakteristik siswa dapat siswa mendapatkan tapi udah ini harus bagaimana jadi untuk tahu kalimatnya jadi satu harus satu jadi satu, satu kalimat dari bukan itu kalimatnya bagus tapi tidak berujian nanti menjadi itu buat kan buat kalimat atau gitu gampang dasar Beralur yang Ustaz pasien, kan? Siswa mampu menemukan. Terus terus terus. Saya kritis. Kritis kan? Mampu menemukan. Kiri -kiri, kan? Uh, oke, ya. Ya. ya. ya. ya no, nah, oke. Okay. Uh, Menurut saya itu menemukan itu menemukan pertiga. Nah, baru di bawah nanti tepatnya setelah ditemukan dia disajikan. Nah, pertiga. Oke. nomor 3 menemukan mampu menemukan karakteristik. Hm? Nah. aplikasinya nah, di baru di nomor disajikan informasi tentang karakteristik karakter kita tentang <SILENCIO> mengenai itu dan nah dan nah kesimpulannya ini bu kesimpulannya tapi kenapa tidak harus dicatatkan karena dari rangkaian satu dua tiga empat kita membuat pertanyaan si anak mengidentifikasi masalah lingkungan Terus menemukan karakteristik Dan jika kesimpulannya Anak harus tahu Tentang manfaat dari sumber Alam musim Ya awalnya berarti Menggali Nah gak Dikaji lagi Kalau si Rafiq kita lanjut oh. Kuluhan pertama Ada proses Ketamatan kali kedua telah terus baru kali kali ya cukup? cukup? setuju? oke langsung aja lebih kaki tidak ada masalah karena ini tiga komentar message ayo suh? indikator tidak sama sama oh, tidak oh oh nah indikator adalah lu anak ya atau sudah ada tulisan? ya itu ada tapi sekarang dulu. tidak ada apa? ya sekarang tidak ada yang dulu ada yang gerak jadi oh, ya, ya, ya. kalau oh, nah, ya. artinya indikator dibuat sendiri oleh guru berdasarkan karya sama dengan tujuan pembelajaran. Nah, data yang merupakan indikator adalah apa? Karya menggali informasi dari seorang tokoh melalui cara menggunakan daftar pertanyaan tiga tiga tiga titik membuat data penyiaran untuk persiapan wawancara. Ini dapat bapak di buku di buku di buku melaporkan iya. hasil kata baku dan kalimat dalam bentuk teks tulis Membunyai pertanyaan menggunakan kata oke masalah masalah Pak, Pak, materi pelajaran bagi mata. Bagian-bagian bagian-bagian tubuh Anda. Bagian-bagian bagian tubuh. Pembahasan. bagian-bagian tubuh-tubuh. Ya. Bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh. Nah, tubuh, tubuh, bagian bagian tubuh bagian bagian tubuh bagian bagian dan fungsinya. Oke, bagian. Ya. Ya e bagian. Yang ketiga karakteristik tiga Tiga bentuk alam. Tiga bentuk alam. Bentuk. Dataran dan rendah antara lain katanya metode. Pendekatannya saya titik metodenya linguistik. Lin, lin, Menemukan lin. Langkah-langkahnya ini. 15 menit pertama. 15 menit itu ya. Perdahulunya, burung untuk ikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru berikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan yang kedua, mengecek siapa dengan mengisi tentang kehadiran dan menginformasikan tema pesan tujuan belajar yang ingin dicapai. setelah Semua yang belum bisa ya Pak. Satu, aksaksinya buku hijau, yang kedua literasi. Literasi. Literasi ya. Baca dulu. Iya. kenapa kita mau masuki ke bahasa ini saya? Iya. Maka itu dipikirkan apa persepsinya mau berbentuk apa? Apa sih lagi? Yang jelas di situ masukkan di persepsi dan literasi ini. Ya. Literasi. Di bawahnya literasi. Ini menjadi kegiatan lanjut sih ya literasi. Nah baru masuk ke kegiatan, kegiatan ini 180. Kalau kegiatan awal tadi 15 menit, literasi saja harus 15 menit pak. Gimana? harus 30 menit ya? Iya. Sudah paham setengah lama sampai pun Di sehari terus eh, ke tuh, itu satu mata pelajaran hp satu satu banyak ya eh? oke kegiatan intinya berarti kali tidak seratus mulai 12 min terus 165 yaas pakai okay, manitur 165 min 155 min kita bagi menjadi 3 mata batang setiga. 3 muatan pelajaran. ini lebih cantik muat tangannya yang lebih banyak kita posisikan waktu 165 min tidak dibagi rata menjadi 3 mata pelajaran. Ya, yang gimana yang indonesia di PBS? Ada di bahasa indonesia di PBS. Bahasa indonesia Bihat, Bihat di mana PBS? Lihat, lihat di alokasi waktu. Bahasa indonesia berapa jam? Biasanya bahasa indonesia mendapat bagian jam lebih banyak. Maka harus duduk oleh kita aja. Ya. 165 ini tiga dan lebih banyak dibahas, dibahas gitu. ya. ke satu, apa sih ya? Ini dari dari bukunya Pak, pakai pasal. Nah, kalau kalau tematik nggak pakai pasal-pasal kan? ya? Langsung. Justru, yes. so, pertindahan dan muatan pelajaran yang satu ke muatan yang lain harus Betul? Jangan kelihatan jendaknya Jangan kelihatan jendaknya Jus, makanya gak pakai pasir-pasir kan? Oke? Okay? Sebag. Sebagai kegiatan pembuka guru memperlihatkan seluruh berbalik kepada siswa guru A Yang mungkin jadi tujuan, yuk! Kalau saya lihat tadi saya ingat di tujuan apa yang menolong di gambar kayak? Ya, ya. Nah, ini, ini bagus sih. Ya? Di sini bagus tulisannya. Ya. Ya? Fotoannya seru tadi. Berarti alat tanggal langsung. Uh, bukan gambar. Ya. Padi, ya oh, ini Dan sebagai pembuka saja untuk membuka. Ya. Nah, nah, tapi akhirnya di sudah ya. enggak ya, pakai. Ya, ya, Siap, ya, ya, Pak. Ini yang saya buat ini sesuai dengan aturan di studio ya, Pak. Uh, ya? Bukan bukan pendapat saya tapi aswain dari buku guru, guru, guru tersebut saya gunakan sebagai aswamu mengajar saya selain <tuk> men maka <tuk> kamu bisa berkumpul kayaknya mungkin ebutnya salah tapi <tuk> <Ay> <tuk> dari awal saya ya, ya. dari guru -guru pembelajaran tapi ini juga malu siang <tuk> saya bisa bawa ke sini itu dari awal buku guru, guru itu sudah salah jadi ketika pembelajaran kerajaan itu sudah. sudah salah di buku guru itu. Eh. Kok sih kita kan? Ya. Saya lebih benar dan lebih setuju ketika ini yang dilakukan. Iya. Dia bawa si buruh bawa serumpun adik. Tidak ada gambar lagi. Lebih real, ya. Tapi perlu dirobah itu. Ya disuaiin ke buku. Nah, seperti itu. tidak berjuta, apa apa berarti di di tujuan seperti itu kita itu nanti ya adik, adik. bagus Apa yang kalian ketahui tentang halaman ini? Pendidia, jawaban pendidia, diskusi Dan Itu adalah kegiatan pembelajaran terus yang sering konsumsi salah satu yang yang biasa anak konsumsi sehari dari rumah. Saya makan taras bisa Oh, bisa. Ya. Ya. bisa. yang dibawa Yang Iswa diinginkan kepada petai semungkinan mereka. Iswa menuliskan bahwa pertanyaan itu pada yang telah mereka baca di awal tahap yang pastinya. Dengan yang disemuk, Iswa kemudian mendiskusikan persamaan tentang satu tahapan dari Bagi yang paling penting untuk dijaga perubahan informasi dan, tentang dan, tentang dan Jadi, Sesuai bersama guru, jelas, saat pasca dan <tuh> kan dengan tujuan dari Pak? yang ada yang ada yang tapi kalau dilihat materi yang ada buku siswa buku siswa dengan nyambungnya buku siswa ini ada kelompok-kelompok yang harus diisi. kalau tugas siswa diperiksa guru menggunakan penilaian bisa menuliskan pertanyaan tambahan bisa menarik gambar yang tingkat tradisi geografis hari ini sudah datang tapi juga banyak dalam tujuan tadi kita langsung cepat sih kan ya iya oh ini gambar karena di sini anak sudah di amatir itu nanti gambar ini tapi kalau observasi langsung lebih bagus segera ya. ini limanya nomornya oh, lima Pak jadi tentang rumah itu Oke. Eh, informasi tentang karakteristik, ya siswa hanya tinggal membaca ya Sedangkan kan, tadi di titik dari hasil observasi, anak tahu tentang uh, menggali informasi tentang karakteristik tiga benda alam Sedangkan ini sudah ada di buku, tinggal baca saja Siswa mengisi tabel tentang karakteristik benda alam, ini menyajikan dari ya, itu sudah bisa kembali di digital pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita dari segala tempat kemampilan mereka yang berhubungan. Bisa menuliskan pertanyaan sobat. Ada dua kegiatan yang di, di, di, di kegiatan pembelajaran ini mengacu langsung ke buku dan gambar ada di buku. Sedangkan di tujuan, kita observasi hmm. banyak keberadaan, Pak. <tuk> <tuk> Pak? di kegiatan hidupnya, Pak, di kegiatan ini kalau bisa untuk observasi dilakukan salah satu pilih saja umumnya kalau tidak terkenal di kita anak. kita observasi di sawah karena nyambung dengan tanaman tadi, mungkin bisa seperti itu, yang observasinya ya, observasinya di, di sawah tetapi ya. karakteristik yang harus diikat oleh anak Nah, adalah tiga bentang alam. Yeah. dataran tinggi dengan ada pantai. Harus. Berhentang, dataran tinggi namanya di tergambaran. Iya. Pantai enggak sampai tergambaran tuh. Iya. Dataran rendah. Nah, observasi kita. bagus sih. Ya, karena tidak ada. Tapi kita <tira> siapa <-tira> yang pernah <tira> ke <-tira> pantai? Bisa. Oke. <Okay>. Lanjut. Berarti <tira> kan ya. Dari perdaya <tira> dari Betul, dalam penilaian kita pakai lembar observasi ya, Kita tes tulis dan lisan. Ini yang dipakai. Isumen pelayan Medianya serumpun padi untuk kegiatan pembuka. Yang buka. Foto bentang alam pantai, foto pantai tinggi kegiatan Terus. contoh. contoh Oh. Ya, terus ini apa nih? Oh. Rubrik ya. Pakai rubrik penilaian katanya. Oke, sudah. Terus nilai uh, terus. Kalau kalau saya, saya pakai rubrik juga. Oh, fase bias risetnya? -bias Boleh diskusi, mencari kesalahan. Tuh. Progres juga berarti lebih Tiga, tiga tiga Terus ada tes tertulisnya? Terus. Nah, terus Terus Terus Terus yang lampirannya yang banyak Nah, apa sih ya Terus sikap Pak. Ya, Pak. Pak? Dari tidak ada. Dilihat yang kasih itu, itu di Atau mungkin Pak bisa di sekarang saja direncanakan untuk tes tertulisnya. Oh, ya, Ini di sini, Pak. 10? 10 Pak sambil ini anak-anak sudah menunggu maaf, ini sebagai usulan saja mudah bisa jadi, setelah mungkin kami ini melihat bagaimana proses uh, pembuatan RPP yang baik menurut aturan yang sekarang seperti ini, Pak. untuk praktek di kelasnya yang sudah kita bikin sama-sama ini sudah kita serang mereka baik itu di kelas A maupun di kelas B siapa yang jadi apa modelnya itu silahkan saja. yang penting kita selalu menunggu bagaimana dari awal masuk ya. sampai akhir lah dan sampai akhir pembelajaran sampai kesimpulan yang ya, kami harapkan seperti itu pak jangan terpotong-potong betul memang gitu, gitu. rencana sebelum itu pak justru ya. saya ini ikat sampai di sini dulu tentang analisa MPP-nya kita sudah sepakat seperti itu nah sekarang dibagi dua kelompok dan ya, dipraktekkan ya. di kelompok A di kelompok B ya, oh, ya. Nah, Kalau kelompok setelah jam tadi seperti apa neng bawa saja Pak bawur dengan satu bawur lah enak pak karena masalah itu mengajarnya jadi, satu orang ya. Ya, nah, ya, ya, nah, ya, dari satu orang kelas A. Ada dua kelas Kelas A. Dari orang resmi ya. dari, dari ya, ya, gitu. itu boleh campur, ya, sama, sama, sama, sama. Ya. Saya dulu, jadi, supaya ya. di print ruh, ya. itu nih fpp kelas maksudnya. kita membuat tes tulisnya. Uh, uh, uh, sebenarnya ini uh, karena anak-anak sudah oh, mau. Oh, Ada kita uh, kita mau dibaca. Silakan tunjuk perwakilan untuk nanti 28, praktek. Prakteknya di depan.